Upacara bendera peringatan Hari Pahlawan ke-77 tanggal 10 November 2022 dengan tema Pahlawanku Teladanku. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. inspektur upacara masuki lapangan upacara barisan disiapkan jodh, jodh, jodh. penghormatan umum kepada inspektur upacara dipimpin oleh Komandan upacara kepada, inspektur upacara Hormat Gerak Tengok Gerak Laporan Komandan Upacara Lapor Upacara Peringatan Hari Pahlawan Ke-77 Tanggal 10 September Tahun 2022 Siap Laksanakan Laksanakan Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. up Jangan lupa, Membandingkan kita dipimpin oleh catur upacara diiringi cerita terletak seluruh Indonesia. dimulai. ancara sila. sila ketuhanan yang maha esa ketuhanan yang maha esa. kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab. persatuan indonesia persatuan indonesia, indonesia. kerakyatan yang, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dalam Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar. Bacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Siap! Laksanakan Undang-Undang Laksanakan. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu Ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini. Kemerdekaannya. Kemudian daripada itu. Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Dan kakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara <tuh> Republik Indonesia Tahun 1945 telah dilaksanakan Laporan selesai Kembali ke tempat, Kembali ke tempat. Pempercahan pesan-pesan pahlawan nasional Pesan perjuangan pahlawan nasional Abdul Moiz Jika orang lain bisa, saya juga bisa Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa Kita memang mau berjuang Dihajar Hajar Dewan Darah Ing Pulodo Di depan memberi contoh Ing Matiyo Maung di tengah memberi semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Doktor Cipto Mangun Gusung. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Insinyur Tupperno, berikan aku seribu orang tua, niscaya akan ku semeru dari anak akarnya. Dan berikan aku sepuluh pemuda, niscaya akan kucurangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Muhammad Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela kita-kita. Sila suka Jangan saduo aku, tetapi teruskanlah perjuanganku, Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik air putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan mau menyerah kepada siapa pun juga. Terima kasih. Amalat Inspektur Upacara hari tempat Menteri Sosial Republik Indonesia amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka hari pahlawan tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Puji dan syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini, tanggal 10 November tahun 2022, kita memperingati Hari Pahlawan, seraya memanjatkan doa terbaik bagi seluruh pahlawan bangsa. Yang gugur di Medan Laga, hari pahlawan setiap tahunnya kita peringati dengan renungan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kembali jejak para pahlawan dalam hidup kita sebagai bangsa dan negara merdeka. Bersama kita perkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan. Amanat para pahlawan kita. Ayo, kita berperang berantas kebodohan, kita perangi kemiskinan dan upaya pecah belah bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kita lawan paham radikal, kita tumbuh kembangkan semangat gotong royong untuk menyongsong masa depan yang cerah. Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita mengarungi masa penuh tantangan. Teladan bagi kita menata masa depan dan menjadi pemenang. Selamat Hari Pahlawan Tahun 2022. Merdeka atau mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta 10 November Tahun 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia. Tertanda Trisma hari ini. Terima kasih. Pembacaan um, doa. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Rahman, segala puji dan syukur kepadamu kami bersembahkan atas semua karunia yang telah engkau anugerahkan. Memperkenankan upacara hari pahlawan ini terselenggarakan. Semoga semua arwah para pahlawan engkau muliakan. Masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang penuh kemuliaan. Semoga semangat perjuangan dan pengorbanannya kami jadikan tauladan. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Warisilah generasi bangsa kami, ilmu dan sebaik bekal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah ketajaman akal, ketujuran budi, dan kesantunan moral demi terkelolanya kekayaan dan sumber daya dengan optimal terwujudnya keselarasan pembangunan fisik, material dan jiwa spiritual demi tertapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial Ya Allah, Ya Tuhan yang maha menyayangi semoga beserta rahmatullah jerap langkah bangsa ini teriringi atas semua karunia dan anugerahmu mampukan kami mensyukuri semoga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan terpelihara lestari terbangun keindahan sinergi, harmoni, kolaborasi, dan toleransi dalam semangat moderasi, kemuliaan insani, dan kesetaraan imani Hantarkan negeri ini menuju keadaan yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa terhamnalanakunana minal qasirin. Rabbana taqobal mina innakan tasamiyul adim. Wa tu'adayna innakan tawabur rahim. Rabbana firlana wa likhwanina lilazina sarakuna biliman wala tasabihu ya allah wa ala Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara Upacara telah dilaksanakan Laporan selesai Bubarkan dan kembali ke tempat Siap kembali ke tempat Penghormatan kepada Inspektur Upacara Kepada Inspektur Upacara Hormat inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara 1 2 dua...